Halo salam satu data Sore ini saya akan memberikan informasi Dari teman-teman PAN-RB ya. Jadi hatinya adalah Menteri PAN-RB dan BKN Akselerasi Percepatan Penataan Tenaga Non-ASN Khusus bagi teman-teman Tenaga Kesehatan Ini dari MENPAN Jadi kalau teman-teman lihat bahwa e, Jajaran Kementerian PAN Tancap gas mengurai permasalahan Tenaga Non-ASN Termasuk tenaga kesehatan atau NAKES Dapat percepatan penuntasan hasil Teknis terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan digelar minggu Kemarin ya Dipimpin langsung oleh Menteri PAN-RB yang baru Pak Aswar Anas dan PLT BKN Pak Bima Ini sudah saya pelajari, kalau lihat nya ini cukup mepet waktunya Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen P3-nya jadi ini adalah clue bagi teman-teman bahwa akhir September ini sudah final akan diadakan rekrutmen P3K-nya. Kita harus melipat gandakan kecepatan bekerja, termasuk kita per perkuat koordinasi dengan Kemenkes, KemenQ, dan pemerintah daerah Pemda. Dalam 1 sampai 2 hari ini kita rapat dengan Menteri Kesehatan, ujar Anas. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman ya. Informasinya teman-teman Nakes, teman-teman Nakes dan Jadwal P3K itu sudah disampaikan secara sirat oleh Pak Anas bahwa itu dilakukan di akhir September 2022 Anas mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen P3K termasuk untuk tenaga kesehatan Menteri Anas menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan Pemerintah pun akan mempercepat, valida, mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN Jadi ini informasinya adalah ada kebijakan afirmasi nantinya ya, Serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia Validasi data juga kita pastikan lagi Maksimal awal pekan ini sudah tuntas. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN, Pak Bima, mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis ungkapnya. Bima menerangkan bahwa jumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi P3K tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kementerian Par namun masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi P3K tahun 2022 Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk Serta model seleksi P3K tenaga kesehatan yang akan dilakukan Perlu ditegaskan pemerintah memperhatikan seluruh tenaga non-ASN tidak hanya dari sektor tertentu Menteri ANAS dan instansi lain yang terkait akan mengakselerasi penyelesaian tenaga non-ASN lainnya Jadi ini informasi bagi teman-teman Besok, tepatnya tanggal 13 itu, seperti video saya sebelumnya, teman-teman panselnas dan teman-teman pemerintah daerah, PPK instansi daerah maupun pusat itu akan mengadakan rakor pengadaan pelaksanaan ASN P3K tahun 2022. Jadi, kita tunggu besok terkait hasil final rakor berupa informasi kapan pelaksanaan P3K beserta juga dengan informasi terkait formasi yang akan dibuka tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.